Hai guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Official. Oke jadi video kali ini seperti biasa ya disini saya akan memberikan preset lagi guys ya Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video presiden yang pertama. Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua guys Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga guys Oke lanjut ke preset yang keempat ya Wah dua-dua Kukira sepi ternyata baru upload Kukira kamu sendiri ternyata sudah sold out Oke lanjut ke preset yang, yang kelima guys. Oke lanjut ke preset yang ke guys. Oke lanjut ke preset yang ke ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-8 ya Oke, lanjut ke preset yang ke sembilan ya. Oke, lanjut ke preset yang ke sepuluh ya. Oke lanjut ke preset yang ke-11 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-12 ya Oke lanjut ke preset yang ke-13 adalah... Oke lanjut ke preset yang ke-14 guys Semua tren sih dikutin Eh pas ada tren vote Kok nggak dikutin Oh ya lupa Situ kan cuma vote foto karakter <laughs> Oke okay, lanjut ke preset yang ke belas ya Tidak ada yang mau berteman dengan orang sejelek aku Oh tenan Oke okay, lanjut ke preset yang ke enam belas ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke 17 Janganlah mencintai wanita karena cantiknya Tapi cintailah wanita karena masa bodanya lanjut ke presset yang ke-18 ya senyumku memang untuk semua orang tapi cintaku hanya untukmu seorang untuk mengisihati Oke lanjut ke presset yang ke-19 guys Oke lanjut ke preset yang ke-20 ya Jalan-jalan ke Jeneponto Jangan lupa makan kuda Kalau memang kita berjodoh Kenapa harus ditunda-tunda Wadidaw Oke guys semuanya itu segitu aja presetnya Semoga kalian suka Jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian Dan oke sampai jumpa di video selanjutnya